Terima kasih anda terus di Mata Najwa, Bang Kapitra. Pemberhentian 56 pegawai ini akan menghambat kinerja KPK tidak menurut anda? Ya, saya ingin luruskan substansi yang di, jadi katanya, jadi temuan Komnas HAM dan Musman itu sudah duji oleh kawan-kawan ini pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Enggak, di Mahkamah Konstitusi kita enggak pernah menguji, Pak. Ya, Jadi saya kira kalau salah pengujian hal itu. Terhadap, artinya undang -undang bukan kami undang -undang yang melakukan pengujian. Pada... Yang menguji orang lain bukan dari ya, kami. Ya, ada, pengujian, ada pengujian, ada ya. pengujian. Tapi itu itu bukan itu kami yang menguji, itu kami perlu garis review, ya. Undang-undang okay. KPK kepada undang-undang uh, dasar. Dan juga ada pengujian kepada judicial review pada Mahkamah. Dan kami bukan yang menguji. Ya. Itu poin penting. Artinya substansinya, substansinya diuji. Siapapun menguji itu enggak penting, tapi substansi yang ditemuan Kalau tadi umum. kita dengarkan tidak ya. menihilkan, putusan MA ya. dan MK dan. tidak menihilkan dan rekomendasi yang, dan, yang dikeluarkan, Bapak Karena Makam Konstitusi kan. gak pernah sidang Pak, jadi Bapak kalau melihat itu tolong dilihat, Mahkamah Konstitusi tidak pernah sidang untuk memeriksa bukti-bukti dan lain-lain, dan -lain. keterangan kami itu juga itu pernah dengar, jadi lembaga hukum. jangan sampai salah gitu. lembaga jadi Bapak salah hukum, okay. dia telah memutuskannya, ya... Suka tidak suka kita harus ngikutin pertimbangan yang paling baik ya. adalah. Nah, kedua adalah Bank baca enggak putusan MK, Maka maha, putusan MA. Putusan MK saya baca dua-duanya. Nah, apa ya. Isinya? Ya, isinya? Saya enggak saya enggak sama soal A. konstitusionalitas. Saya saya Oke. saya ada okay. bicara soal proses. Sudah dua hal yang berbeda ya, tuh. Proses-proses itu enggak, yang enggak hukum. Enggak. Kan dia punya bahan hukum, lewat dan undang-undang, PP dan Perkom. Itu bicara soal. Itu kan diberi legitimasi oleh oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya berbeda kata Pelaksanaan dengan normanya itu dua hal yang berbeda, jadi saya terduga. Tapi itu sudah diuji menjadi yang substansi norma atau pelaksanaan polemik selama ini. Norma atau pelaksanaan yang diuji. Saya ingin katakan bahwa itu substansi yang selama ini menjadi polemik. Putusan MK dan ma yang itu sudah diuji bahwa tidak ada. Oke, yang dibaca di dalam putusan MK dan ma yang tadi disampaikan Kapitra ini, bang Kapitra. Itu MK dan MA menguji normanya kah atau pelaksanaannya? Saya ingin katakan sama Anda, bahwa saya tidak tidak mau ingin menjelaskan. Anda silahkan baca. Tapi saya ingatkan substansi Stansi. yang diributkan selama Pana ini. Saya bantu okay. jelasin deh. Substansi Utusan yang okay. diributkan selama itu ini. Okay. menguji menjadi, soal 69B dan 69C. Sudah di, Sudah di, di MA ya. menguji soal pasal 5. Perkom nomor 1 nah, tahun ya, 2021. Nah, kan itu yang dipermasalahkan selama ini. Norma pasal 5 itu sah. Pasal 69 Berdasarkan putusan MK dinyatakan konstitusional. Oh. Jadi hanya normanya. Mereka Dan tidak menguji soal bagaimana apa? pelaksanaan TWK, bagaimana prosesnya manusia. dilaksanakan itu tidak diuji di sana. Kata siapa? Ya itu bagaimana bikin? Bagaimana bikin? Bapak itu, itu dibantu baik. untuk biar baik. gak salah lagi. Bapak tadi ya. banyak baik. salah bicaranya. Baik, bahwa baik. Itu hal yang perlu di, di jadi perdebatan sampai hari ini. Baik, baik. Saya ingin kita move on. Karena saya tahu ini perdebatannya nanti akhirnya menjadi tidak tidak substansial begitu ya. Kalau ini yang substansial. Justru akan substansial. Bang Kabitra akan, akan substansial nah. kalau semua pihak nah. membaca. Ya, kalau betul. hanya satu pihak ya. yang membaca, perdebatannya nah, tidak paul. substansial. Baik, uh, saya, saya ingin, saya ingin begini, Bang Kabitra. Tadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda melihat pegawai-pegawai yang diberhentikan ini akan menghambat kinerja KPK ke depannya? Saya dari awal sudah katakan, tidak ada yang bisa ter tidak tergantikan dalam kehidupan ini. Ya, bahwa KPK itu suatu lembaga, dia punya sistem, ya. Bukan kalau kalau KPK itu hanya digantungkan kepada kawan-kawan uh, yang ada di sini. Lalu kalau nggak ada mereka akan roboh. Sia-sia negara membuat KPK lebih baik bubarkan KPK. Ternyata KPK masih jalan sampai hari ini. Hari ini masih nangkap bupati tuh. Jadi permasalahannya kita jangan men menjustifikasi bahwa tanpa mereka ini KPK akan bubar. KPK tidak akan jalan. Siapa ingin menanggapi? Ya, Siapa, Saya ingin juga. Komentar, anak-anak ya. gini loh. Ngelihat KPK sekarang itu jangan parsial, jangan sepotong-sepotong, bahwa sekarang masih ada penanganan perkara, iya. Tetapi kita mesti lihat data misalnya, data LSI menulis bahwa sekarang reputasi kepercayaan publik terhadap KPK 55% turun. Padahal tahun 2018 misalnya kita bisa saksikan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK bahkan di atas presiden. Jadi ini terjun bebas Pak Kapitra. Ya, saya pak. Data Sirus misalnya, saya Sirus menunjukkan saya data rasa Anda, anda yang orang yang diberikan. Peringkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Lebih jauh lagi data IPO, IPO hmm. rilis survei menyatakan di bawah BMKG. Jadi ada reputasi yang sangat turun sekarang dan itu adalah ...survei yang dilakukan secara publik. Jadi itu bisa dilihat sebagai data. Oh. Jadi kalau kita bicara hanya istis ...satu kasus ya, per kasus... Kenyataannya ya, masyarakat, ada, masyarakat gitu. melihat KPK meseksis. Okay. Melihat kasus mana-mana, melihat kasus, datangkan juga, Anda mesung survei-survei. Di stres ya? publik itu dilihat dari kinerjanya. Masyarakat itu kan, itu kan Saya aja. paham, karena, karena punya orang soal itu, itu. Dan apakah Tentu ini ada... Tentu ke... dalam kacamata kalian. Oke okay, Bang Kabitra, tapi apakah itu kemudian... Itu data Pak, saya sampaikan itu iya. data. Apakah nah, ada kaitannya dengan... Kan kita juga punya data. A apakah ada kaitannya dengan laporan etik yang kemudian kita tahu ada dua pimpinan KPK diperiksa karena melanggar kode etik. Uh, saya ingin tanya ke Bang Rizka, Bang Rizka Anung Nata, karena saya tahu Anda salah seorang yang juga uh, melaporkan pimpinan KPK, tepatnya uh, Anda melaporkan Ibu Lili yang akhirnya memang terbukti melanggar etika dan diberikan uh, hukuman pemotongan gaji pokok 40% selama satu tahun gaji pokoknya 4,6 juta, dipotong 40% selama satu tahun. Jadi ini, uh, itu uh, ironi juga ketika kita melihat pimpinan KPK melanggar kode etik. Anda yang melaporkan, kenapa? Uh, baik, terima kasih Mbak Nana. Uh, Sebenarnya uh, peristiwa pelaporan ini dimulai ketika uh, saya dan teman-teman penyidik perkara Tanjung Balai itu dalam pelaksanaan penyidikan menemukan ada peristiwa-peristiwa lain selain dari perkara pokoknya. Uh, dari penyidikan itu kita kembangkan dan ternyata yeah. uh, ada keterlibatan dari pimpinan dalam hal, hal ini Bu Lili dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya memang di KPK itu uh, prinsip transparansi itu kita kedepankan hal ini juga sudah diketahui ketika uh, proses perkara ini sudah mau selesai pimpinan-pimpinan juga sudah tahu hal ini hmm. ada beberapa peristiwa ada permintaan BAP yang kemudian ternyata dibatalkan kemudian ada beberapa pimpinan yang langsung telepon ke saya menanyakan hal ini. Jadi ketika uh, mereka sudah tahu, namun tidak ada yang melaporkan, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami uh, selaku penyidik yang mengetahui peristiwa ini melaporkan kepada yang berwenang yaitu uh, dewan pengawas. Demikian. Anda merasa hukumannya sudah cocok itu dengan kode dengan pelanggaran yang dilakukan, tapi kemudian disanksinya seperti itu? Uh, Karena sedar, ada teman anda yang juga dianggap melanggar kode etik, disanksinya kayaknya lebih berat tuh? mana ada bang Praswat? Iya secara secara uh, profesional penyidik uh, memang itu sudah kewenangan dari dewan pengawas tapi juga secara pribadi saya melihat bahwa ada ketidakadilan di sini. Oke. Okay. Uh, ada beberapa teman yang mengalami kasus serupa yang mirip-mirip uh, dengan uh, beliau Bu Lili itu ada yang sampai dipecat okay. ada yang uh, dipotong gajinya lebih besar gitu. Oke. Okay. Saya juga yang melaporkan nah. kasus ini Mbak Nana, jadi memang kasus ini sebetulnya nuansanya pidana dan itu Dewas menyatakannya firm jelas. Bahkan Dewas mengkategorikan kasus ini sebagai pelanggaran berat walaupun sanksinya ringan, itu problemnya Dewas ya. Tapi problemnya adalah ketika ada pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, itu perkara pidana okay. dan kemudian dibiarkan. Yang begini-begini nggak -begini pernah dikritik nih, yang begini. Biar Pak Kapitra mungkin barangkali bikin kritik, boleh juga. Nah ini ini menariknya, <laughs> karena konsep kita membangun dewas itu untuk menguatkan pengawasan. Oke, okay. Bang, bang Ujian, tapi, tapi pertanyaannya apakah ini juga menambah tadi, kalau dibicara hasil survei, rasa distress publik, ini semua menambah itu? Coba Anda bayangkan ya, jadi ini kalau kita uh, Oke okay. jadi dewas itu dibangun untuk menguatkan pengawasan. Tapi sekarang kan kayak stuck dalam kasus Lili itu. Lili dinyatakan uh, okay. melanggar pidana. ya, Dilaporkan ke Bareskrim. Bareskrim bilang silahkan ke... Uh, dewas, dikatakan ke dewas dewas bilang, eh ini pidana biasa Sila, pidana, ya silahkan uh, langsung aja, tidak perlu ada pelaporan nah sekarang artinya tindakan pidana yang dilakukan Lili itu belum dijatuhkan pidana sama sekali Oke. Okay. Ya, dia hanya bergerak dan, dan sekali lagi pertanyaan saya adalah ini menambah nuansa betapa KPK sekarang berbeda betapa buletnya konsep undang-undang 1919 soal pengawasannya ya karena satu okay. sisi mengatakan silahkan ke ini pidana, right. tapi dewasnya bilang tidak perlu. Tidak okay. perlu kami yang melakukan pelaporan. Silahkan ke Bar Eskrim. Ke Bar Eskrim dilaporkan, Bar Eskrim bilang silahkan ke Dewasa. Okay. Jadi kayak ada lingkaran setan dalam kasus yang seperti ini. Kita akan kembali setelah hari warah, tetap di Mata Najwa.